setengah satu dini hari uh, banjir sudah memenuhi apa namanya lantai masjid uh, Attaqwa Gampung Belang Erling atau Krung Haji, Jambatan Sawang Aceh Utara kondisi masyarakat Kampung uh, Belang atau di Krung Haji uh, di disini sangat uh, sibuk ya kondisinya uh, mereka menyiapkan semua peralatan untuk diungsikan seperti ini misalnya, masyarakat menyelamatkan apa namanya buah pinang ya, pinang yang siap untuk dijual setelah dikupas Ini sedang proses jemur karena banjir, ya terpaksa ini harus dimasukkan dimasuk ke, ke garung semua untuk diselamatkan Ini upaya-upaya penyelamatan Kondisi air terus uh, naik ya. Uh, ini ketinggian air mencapai satu meter lebih ya, satu uh, meter uh, 15 lah ya. Debit air terus bertambah. Menurun masyarakat. Ini salah satu masyarakat uh, yang mengukur. Kecepatan kenaikan air ya, Terus air. Uh, merangkak dia cepat dia. Ya. Ini ya uh, Apa namanya Pinang-pinang yang telah dikarungkan ya, mana, mana, mana, Yang telah dimasukkan karung Sementara ada dua warga ini uh, Sedang berupaya menyelamatkan ayam Ayam jagunya Untuk difungsikan Ke tempat yang lebih aman Sementara dua warga, dua rumah warga ini diperkirakan uh, beberapa menit kemudian bakal uh, masuk airnya ke dalam rumah. Rumah ini ada di Dung Haji, Kecamatan Sawang Aceh Utara. Terlihat jalan ini tidak bisa dilewati lagi. Uh, sementara ketinggian air di jalan ini hanya sekitar 50 cm ya. Kawan-kawan sensinal, -kawan ini apa namanya air terus merangkak cepat ya. Tidak seperti biasanya, biasanya lama, tapi ini sangat cepat masuk ke pemukiman warga dan ada beberapa rumah yang telah uh, terendam banjir sampai hari sampai sekarang. Menurut uh, debit air dan ketinggian airnya itu hanya beberapa rumah, ada dua rumah ya yang positif, uh, dua empat rumah yang positif sudah sudah terendam dan enam rumah sama rumah atau ruku dua ruku ini dua warga ini telah melarikan eh, ayam nya kawan-kawan ya. ya ini adalah rumah uh, Tuki Muhammad Isa Tuki Ensa, yang membeli pinang di kampung Haji kondisinya sedang siap-siap untuk dievakuasi ini tunggu ini tungguin kawan-kawan ini kondisi masjid kawan-kawan yang tadi kita lihat uh, tetapi uh, di sebelahnya uh, di salah satu warkop itu masih ya biasa-biasa saja -biasa seolah tidak terjadi apa-apa mereka seperti biasa menonton TV ngopi ya hal ini terjadi sebenarnya bukan karena uh, tingkah santui mereka tetapi mereka sudah biasa kalau di kampung kurung haji ketika uh, banjir itu sudah terbiasa jadi tidak mereka tidak mening Oh naka ilang bendebirbo Oh ya Oh oke ya ya Dia lagi goreng nih kawan-kawan meskipun sudah banjir ya. Ana open sapu, santui kali ya mah. Keluarga terus berupaya untuk menyelamatkan pinang-pinang mereka walaupun dalam kondisi gelap ya. Ini adalah uh, kedai ya atau kedai Waliman. Uh, yang dikenal di Gunung haji uh, <Sie> ini merupakan uh, toko grosir ya <Sie> ini baku ini ya gaya kelakarnya uh, sementara di dalamnya barang-barang sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi saudara-saudara kawan bisa melihat semuanya yang paling bawah dulu dievakuasi uh, ini adalah teknik uh, evakuasi uh, yang biasa mereka terapkan ya. Mereka apa namanya? baku menggunakan tenaga tambahan seperti Bang siapa namanya? Bang Dani ya. Bang Dani berusaha mengambil barang untuk naikkan ke yang lebih tinggi. Barang-barang yang dievakuasi tersebut itu merupakan barang yang paling bawah dulu. Karena air dari bawah dulu baru ke atas, begitu. Kita dapat melihat barang-barang di bawah, barang kelentong di bawah itu sudah kosong, saudara-saudara, kawan-kawan semuanya, ya. Tetapi barang-barang seperti paku ini, ini enggak diselamatkan, dibaring aja kayak gitu, kawan-kawan. Yang diselamatkan adalah barang-barang yang rusak, kalau misalnya terkena banjir. Ini adalah baku. Ya meskipun kondisinya sedang banjir, tapi uh, beliau ini tidak panik ya, masih bisa bercanda dan sebagainya. Karena memang Ya uh, kondisi-kondisi ya. mereka sudah terbiasa menghadapi banjir ya. Hanya saya aja siaga, tapi tidak panik. Ya. Konsep uh, dalam semua uh, kejadian memang begitu. Intinya semua jangan panik. Karena dengan demikian kita bisa berpikir dengan jernih Sebuah truk ya Truk besar ini sedang disiapkan untuk evakuasi Ini adalah truk salah satu toke di kampung Belang Reli ya Atau kampung Haji Ini terlihat uh, proses evakuasi barang ya Di Gede Kruh Haji uh, tempatnya di pasar Kruh Haji ya di tempat keramaian misalnya hari-hari Kamis ya atau hari pekan dan kami mendapatkan informasi bahwa Kampung Blang Rli, Kampung Pedesa uh, Perabo itu ketinggian air sudah mencapai uh, 2 meter kawan-kawan ya, ya. dan ini proses muat barang penyelamatan barang kayak penyelamatan barang yang dilakukan oleh salah satu warung ya, atau uh, toko grosir di kampung Haji yang diselamatkan adalah gula ya, gula, beras dan lain-lain. Karena emang uh, uh, proses apa namanya uh, airnya cukup deras ya, uh, nggak seperti biasanya. Uh, tapi ada juga informasi dari babak disebutkan bahwa airnya sudah sudah debit airnya sudah berkurang. Uh, tapi mereka tidak mau ambil risiko. Ini kondisi di Jembatan Kelung Haji atau menuju Kampung Perabowo, ya, Perabowo Luw, ya. Kondisi air emang sangat mengalir cepat, ya. <tuh> airnya mengalir cepat ya kawan-kawan, mengalir sangat cepat. Makanya semuanya agak sedikit uh, mempercepat upaya evakuasi barang, karena nggak terbiasa. Biasanya airnya bukan mengalir ke ke sana ya, tapi mengalirnya ke sini ke bawah. Begini karena apa namanya perlawanan ar, uh, debit air ya debit air kerung uh, inang itu sangat lumayan banyak ya dibandingkan kerung ini kerung haji ini. tadi tadi kita bisa melihat bahwa tadi lantainya belum-belum tergenang ya sementara sekarang itu sudah lebih ya sudah tergenang ini hanya selang beberapa menit hanya selang beberapa menit lantainya sudah tergenang